Ustaz, itu di luar itu ada Kopassus. Nah akhirnya selesai, saya dimasukkan ke ruangan. Tidak ada satu pun, tidak ada yang lain tidak boleh masuk. Saya ditutup. Nah, nah, ini saya ada saya tanya, Apa Pak? Ustaz, kami ditugaskan untuk mengawal Ustaz. Karena Ustaz di daerah merah. Solo itu kan daerah merah. Kami ditugaskan untuk menjaga. Mengawal. Loh, dari siapa Pak perintahnya? Dari Bapak Jenderal Penawilan Gatot Normantio. Supirnya dikasih SOP sama orang dari Kopassus. ini Nanti kalau di jalan ada serangan mendadak, jangan berhenti. Tetap kami di-backup dari belakang. Ya Allah Pak, sampai pintu penginapan itu beliau kawal saya. Sampai pintu penginapan itu. Baru beliau meninggalkan. Karena sasaran... Kader-kader komunis itu adalah TNI dan umat Islam. Ini nyata loh, Pak. Nyata. Mantan pangdam, mantan kodam, mantan kodim, bukan kodam, kodim. Yang dibunuh itu kan pakai pisau. Saat parkir. Ini. Ya, kan? sudah terjadi. Bahkan sampai Pak Kolonel Sugeng Waras. Kolonel Purnawirawan itu mantan Kopassus, Pak. Ya kan? Itu sebenarnya beliau dibunuh, tapi beliau berhasil menangkis, sehingga akhirnya yang kena kakinya, paha, sabetan parang. Ya. Itu jadi target gerakan komunis ini, umat Islam, dan sekarang. Kader-kader komunis yang itu sudah berhasil melakukan balas dendam kepada umat Islam, Islam dan ulamanya dengan kekuasaan. Nah, akhirnya terbongkarlah. Ternyata seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Polisi di bawah, presiden.